Doktra mampu mungkin karena sabu kekurangan sampai dong sudah teng ambil koderisa dong tega bawa koper tinggal risa arela aku pergi sayangku ketika malam tak bermimpi saya bangun pagi dong sudah bawa ku pergi sayangku Hati ni sepi. Sayang, urusan sejenak demi mama dong. Cara-cara baik, dibilang sani bukan anak baik-baik jangan kau lupa. Sakit itu kau tak tahu Tapi biar saat pergi dan menjauh Kau suluh saya yang paling setia Demi Kam dua bahagia Semua yang saya kasih kini sia-sia Semoga Tuhan berkati kau deng dia Saya stres, sudah patipu Dari korona Kau ko susah senang jadi kau lupa saat Biar sudah apa-apa Tapi kalau kau susah Jangan kau balik Saat terabut Kau lagi Saat gini kau Sembilan ke lebar pergi kasih tinggal sah. memang Dia yang pertama Tapi kau Cerita Kau sembunyi mati kam dua. Setiap tanya, Kau bilang dia tuh teman Sekarang kau susu senang Jadi kau lupa saya Teringat pas kau susah Itu siapa yang ada Ada di samping kau Ada teman kau Kau Bilang kau pun teman Saya kenang Saya lepas biar kau yang senang Saya berjuang tapi Kenapa kau terasa tu hati Cinta kau subagi Bukan saya sendiri yang miliki kau lagi Desu subale bawa kau digikan So Tapi banyak orang yang tidak tahu Sapu pelukan, sumpah sapu kandung sa ambil dari kayangan Masalah yang datangku selalu jadi bayangan Tiap doa yang satu entung hanya, takut kehilangan Percaya sa sa terakan main-main Ku jadi yang terakhir sampai sa ditutup kain Sama tung satukan doa dan bilang amin Percaya dan yakin semua pasti terjamin Satu tumpu cinta tung satukan deng iman Sumpah demi Tuhan saja jamin pasti aman Sa dekat sarasa paling nyaman Dari pertama kenalku terima ku jadi kenangan berbeda ku subuat sesenang sampai saat ini saja ditenang saya Jujur sahaja bahagia ini cuma denganku saja bahagia yang sahtrah. I'm Saya pergi Terima kasih Terus aku dengar yang dombilan Cinta ini si sama si simpan Untuk kau Saberi segalanya Mau bagi cinta sayang satu susah karena aku malaikat yang saya sayangku dengare eh, yang sabilai cinta saja gaitra Saya perjuangkan selalu saya berdoa. Yang ku suka Sadalah ku pergi dengan dia Asalkan kau bahagia. Tapi jangan lupa cerita lama Susah dan senang tong sama-sama Hey, baby ku dengar saya bilang sempat cerita suhilang Kenapa ku pergi terbilang Biar sahaku terbimbang Hey, mungkin sekarang kau susenang jadi Kau sulupa tentang saya ini papa tak sa ambil dilupa Kau bahagia biar sayang dapat Masa luka. kau surjanji baru kau pergi dengan dia Bukan mengemis tapi ini soal rasa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 Kau subagi dan sekarang Sa tersingkir hmm. Oke okay, sutra papa terima kasih Pernah hadir Pernah kau bilang kau kan setia Tapi semua kau rubah kau bideng dia Cinta yang untuk kau bagi dua Biar sudah sayang kau lupa hey, sesadar sa mungkin Karena sakuran Kau dengar janji Ngetuk mau pulang Karena ku cinta kau subuan Dan bisa yang kau bilang Janji matang Masuh hilang sekejap kau cinta sulenya. Ko dengan saya, Tapi satu yang saya minta Jangan kau lupa kisah Di saat kau bersama Lewati suka duka Susah senang Kau merasa sama-sama Mungkin kau yang drama. Kau dengan sang hingga dong pisahkan orang pu cinta mungkin dong tertahusap pu setia. Sudah pilih Sudah pilih Lepas dari ini Saya harus belajar yeah. Karena tog cinta Mungkin hanya sombar. sombar Sekarang sutra bisa Tog harus berpisah Lupakan tog kisah Dan yang penting Kau bisa bahagia Karena kau bukakah, kakak suka yes. Jadi saya yang harus menjauh Sa terima dengan galau yeah. Mungkin kakak dong teramau dengan saya Hingga dong pisahkan Korangku cinta Mungkin dong usah pu setia Searah, kakak dan Sumarah Tong sama-sama Mungkin sutara bisa Hati rasa susah Mau bikin bagaimana Dulu dengan sekarang Itu super beda Lupakan tompu cinta Tutup lembar cerita Yang pernah hadir Buat kau bahagia Yang pernah hadir buat kau bahagia, mungkin kakak dong kau dengan saya hingga dong pisahkan orang cinta, mungkin dong tertau sa setia. Pernah So tegur karena sesayang so setara mau ku ikut kuterang orang Buat sesuatu yang nanti jadi omongan orang Memang di depan dong terbicara Mungkin nanti di belakangku dapat cerita, stau, tapi ku terima dengar satu nasihat tulang ulang dengan ada yang kurang kasar, tapi masih saja ku lakukan kesalahan yang seterai. Sebenarnya, ku sayang sangat ada Kalau memang ku cinta, pasti ku dengar sabicara Tapi, semua itu ku abaikan Ku dengar sabicara. Saya karena saya sayang. Sategur karena sanis sayangku, sategur karena sanis cintaku. Oh, Tolongku dengar apa yang saya bilang, kalau memang ko sayang, tolong dengar sesu bicara baik-baik. Tapi macam ku terah moh dengar, abaikan sapu kata. Padahal sani masih sayang ku. Saya tapi ku terah dengar. Saya suka sehat tulang ulang dengan ada yang kurang kasar, tapi. Masih saja ku lakukan kesalahan yang saya inginkan sebenarnya ku sayang sangat reda kalau memang ku cinta pasti ku dengar sabicara tapi semua itu kau abaikan Kau dengar Saya bilang Salah rangka yeah, selalu dengar yeah. orang lain dari sang Saya akan sapu cinta ini asal. Kau anggap biasa Saya kasih nasihat benar Kau melawan dan Kau tera mau dengar Sang Coba hargai, sapu kasih sayang sategur tegur kau Karena saya takut kehilangan Sayang sa Tolong hargai saya minta tolong ini sapu perjuangan Sa suka Tapi ku teramu dengar Sa nasihat tulang mulang Dengan ada yang kurang kasar Tapi masih saja aku lakukan Kesalahan yang saya teringinkan Sebenarnya, kau sayang sangat tak ada Kalau memang kau cinta Pasti kau dengar saya bicara semua itu ku abaikan Ku dengar Saya bilang salah karena saya sayang. Apa yang kau mau Sekarang saya sadar sehanya orang kampung Kau cuma butuhkan sesaat sa, kau susah Dan kau lupa kau kasih saya luka Tinggalkan saya sedih dengan hati yang duka Aduh sayang sama mohon jangan pergi Aduh sayang saya sendiri Dan jauh sayang nanti saya rasa perih Kau denger ini sayang coba tolong mengerti Jangan lupa sayang gelak nanti nanti kalau ada orang yang pernah buat kau berarti sayang samohon saya itu pasti karena semua yang saya kasih selalu tulus dari hati tak pernah saya menagih karena saya sadar sahanya pelampias pelampias kujadikan sahanya ye yeah, untuk memang dia sadar Kau bukan dung Memang saya sadar Seorang yang mampu, oh, oh. Tapi bisa bisa Kasih apa yang kau mau. Sadar ton dua terken bersama, kau benar ton dua memang terasa sama. Sejalan lama, sekarang kau terasa sama. Tapi kau harus tahu di hati hanya kau pun nama. Tra bermateri, yoi aku, biar saya yang simpan kisah yang ton lalu. Berharap ada mawar yang nantikan temui Percuma saya bertahan dengan cinta yang telah usai. Jatuh bangun saya berjuang kasih kuat hubungan. Tapi anak kampung -an terpantas genggam kau putangan biar sa pergi perlahan sama menepi karena mungkin setelah bisa buat senyum di pipi jika nanti ada yang gantikan sa jangan lupa kalau ton dua pernah merajut kisah memang setelah bisa jadi seperti yang kau mau tapi cinta ini tulus suci hanya untuk kau tak pernah kau ingat kalau sa ini pernah ada sa, ada, sa Bisa-bisa kasih apa yang kau mau? Memang saya sadar saya ini orang kampung oh, oh, yang tak dapat untuk jadi kau. bisa, bisa, bisa, bisa. bisa, bisa. kasih apa yang kau mau Serasa rasa susah Aduh si batin ini tersiksa Kau suh cinta setiap malam sa gelisah Aduh mungkin cinta yang buat sa begini Kau suh cari yang lain Kas tinggal sa sini. Kau sana sana senang Kalau kau bahagia sa juga bisa tenang Cinta suhanju karena harta yang kau ukur Ika mundur karena sa orang termakmur Baga sa sabar tapi kau pernah sadar dengan rasa tapi kau hilang kabar Biar sa pulang bahwa sabu kekurangan Karena sa miskin terpantas untuk kau sayang Tapi tolong jang, kau lupa tentang sa Anak teramampu yang pernah buat kau bahagia Yeah when you go